Sosok diam-diam duduk di platform datar jauh di dalam Sky Hall of Daosek. Surging Nirvanaki menyebar dari sungai Pil. Akhirnya, ia tetap ada di sekitarnya seperti kabut. Membuatnya tampak sedikit lebih halus. Swoosh. Namun, pelatihan diamnya tidak berlanjut lama. Suara angin yang agak gelisah tiba-tiba muncul dari belakang. Ini menyebabkan dia sedikit mengernyit. Kakak perempuan. Sesuatu yang besar telah terjadi. Namun. Sebelum dia bahkan bisa mengeluarkan teguran. Sebuah suara yang jelas ditransmisikan di belakangnya. Tubuh indah Ying Huan Huan yang berpakaian merah dengan lembut mendarat di peron dan berkata dengan cemas. Apa yang terjadi? Ying Xiao Xiao melirik Ying Huan Huan yang terengah-engah dari sudut matanya. Nada suaranya tidak banyak berfluktuasi. Apakah kamu masih ingat bahwa Lindong yang aku sebutkan sebelumnya? Juara seratus perang kekaisaran yang meninggalkan Sky Hall dan bergabung dengan Desolate Hall, kan? Mengapa? Apakah dia memprovokasi kamu lagi? Ying Xiao Xiao menyapu tangannya yang panjang di atas pedang panjang hijau dan berbicara tanpa mengangkat kepalanya. Orang itu memperoleh kualifikasi untuk perendaman kepala Sungai Pil saat dia memasuki Aula Desolate. Karena dia mendapatkan tempat juara perang seratus kerajaan, kata Ying Huan Huan. Dia adalah juara perang Kekaisaran Hundret. Tidak berlebihan untuk menikmati hadiah seperti itu. Apa yang tidak kamu sukai? Ying Xiao Xiao tidak terkejut. Karena itu, dia berbicara dengan santai. Bukan itu. Orang itu. Batu giok Suet Ying Huan Huan seperti tangan panjang terkatup. Dia segera mengertakkan gigi dan berkata. Orang itu telah tinggal di dasar Sungai Pil selama delapan hari. Oh. Beberapa emosi akhirnya terungkap di kolam seperti wajah Ying Xiao Xiao yang tenang. Dia menoleh dengan terkejut dan berkata, dia benar-benar bertahan selama delapan hari. Menjadi seseorang yang juga mengalami perendaman kepala sungai Pil, Ying Xiao Xiao jelas memahami tekanan mengerikan di dasar sungai Pil. Saat itu, dia hanya bisa bertahan selama delapan hari terlepas dari upaya terbaiknya. Hasil ini sudah yang terbaik di antara generasi muda Dao Sek saat ini. Tidak terduga bahwa sebenarnya ada seseorang yang mampu mencapai hasil yang sama seperti dia hari ini. Sepertinya Lindong memang terampil. Bagaimana orang itu bisa dibandingkan dengan kakak perempuan? Kamu adalah anggota generasi muda yang paling menonjol di Dao Sek kami selama ini. Ying Huan Huan mengerutkan bibir dan berkata. Namun... Sungai Pil dari Aula Desolate tidak dapat dibandingkan dengan kita dan tekanan yang diciptakan berbeda. Meskipun demikian, tidak mudah baginya untuk bisa bertahan delapan hari. Ying Xiao Xiao berkata dengan lembut. Tapi, Ying Huan Huan ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia mengepalkan giginya dan berkata. Tapi orang itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda keluar bahkan setelah tinggal selama delapan hari di dasar Sungai Pil. Setelah kata-kata Ying Huan Huan terdengar, dia bisa merasakan sosok Ying Xiao Xiao membeku sesaat. Tangan yang terakhir, yang memegang longsword hijau juga mengencang dalam sekejap. Jelas, gelombang langka telah digerakkan dalam hati yang terakhir karena kata-katanya. Dia belum menunjukkan tanda-tanda keluar. Tubuh Ying Xiao Xiao menegang sejenak, sebelum akhirnya dia menoleh. Wajah cantiknya agak serius saat dia memandang Ying Huan Huan dan bertanya. Ya, saat ini, cukup banyak murid dari empat aula memperhatikan Sungai Pil dari Aula Desolate. Dikabarkan bahwa orang itu masih di dasar Sungai Pil dan belum menunjukkan tanda-tanda muncul, Ying Huan-Huan tertawa pahit. Terlalu sulit baginya untuk membayangkan bahwa lelaki itu, yang ditegur olehnya karena terlalu memikirkan dirinya sendiri, akan benar-benar mendapatkan hasil yang luar biasa selama perendaman kepala Sungai Pil. Jadi seperti ini. Mata Ying Xiao Xiao yang cantik terfokus. Jarinya yang lembut dengan lembut mendarat di pedangnya. Sepertinya Dao Sekte mereka telah merekrut murid yang luar biasa kali ini. Kakak perempuan, hasil terbaik yang dicapai murid Sekte Dao selama perendaman kepala Sungai Pil berlangsung selama sekitar delapan hari atau lebih. Apa yang terjadi dengan orang ini kali ini? Mungkinkah dia secara langsung ditekan sampai mati? Ying Huan, Huan bergumam. Paman guru desolate tehol Chen Zhen pasti memperhatikan lindung dengan cermat saat ini. Bagaimana dia bisa tidak mendeteksinya jika yang terakhir sudah dihancurkan sampai mati. Petik 2. Ying Xiao Xiao memutar matanya sambil menghadap Ying Huan Huan. Segera. Pikiran yang mendalam melintas di matanya ketika dia berkata. Biasanya. Bertahan selama 8 hari atau lebih selama Pil Riverhead Immersion harus menjadi hasil yang paling luar biasa. Namun, ada juga beberapa pengecualian selama sejarah Dao Sekami. Petik 2. Oh, Ying Huan Huan terkejut. Saat itu, Senior Zhou Tong bertahan selama 13 hari. Tentu saja. Bukan karena dia tidak dapat terus bertahan. Sebaliknya. Itu karena dia telah sepenuhnya menyerap semua Nirvana Golden Ki di dasar Sungai Pil selama 13 hari itu, Ying Xiao Xiao perlahan menjelaskan. Sepenuhnya menyerap semua itu, Ying Huan Huan tanpa sadar tertegun. Nirvana Golden Ki sangat liar dan kejam. Bahkan para ahli yang telah mencapai 7 Yuan Nirvana Stage akan kesulitan menyerap semuanya. Setiap tahun. Hampir semua murid dari empat aula yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan Pil Riverhead Head Immersion, tidak berani melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan menyerap semua Nirvana Golden Key itu. Yang mereka pikirkan adalah mencoba yang terbaik untuk bertahan satu hari lebih lama di bagian bawah dan menyerap sedikit lebih Nirvana Golden Key. Satu pihak mencoba yang terbaik untuk menyerap sedikit lebih banyak. Sementara yang lain berniat untuk menyerap semua Nirvana Golden Key. Keduanya sudah di dua tingkat yang sama sekali berbeda. Namun, kakak perempuan, Zhou Tong Senior yang kamu sebutkan seharusnya orang yang sangat menakutkan yang memahami kitab suci kesedihan besar dan menuduh gerbang Yuan untuk membunuh tiga tetua agung mereka. Bukan. Ying Huan Huan tiba-tiba pulih dan berbicara dengan lemah. Ying Xiao Xiao sedikit mengangguk, bahkan hatinya tanpa sadar merasakan penyembahan yang tidak biasa terhadap orang ini ketika menyebutkan namanya. Tentu saja, kemungkinan banyak murid Dao Sekte menganggapnya sebagai dewa. Dengan hanya pedang, dia menyerang faksi terkuat di wilayah Suan Timur, Gerbang Yuan, dan membunuh tiga tetua besar satu demi satu. Pada akhirnya, dia memaksa Gerbang Yuan untuk mengaktifkan formasi Sekte besar untuk menghindari bencana. Bahkan kepala Gerbang Yuan, yang memiliki status yang sangat tinggi di wilayah Suan Timur, dipaksa untuk campur tangan. Meskipun situasi terakhir menyebabkan Dao Sekte menjadi sangat marah. Mereka tanpa sadar merasa bangga di bawah kemarahan ini. Jadi bagaimana jika itu adalah Gerbang Yuan? Murid Dao Sek kami dapat membunuh tiga dari sesepuh kamu. Gerbang Yuan dan Sekte Dao selalu dalam kondisi buruk dan ada juga banyak konflik di antara para murid mereka. Salah satu alasannya adalah karena insiden Zhou Tong saat itu. Bagaimana orang yang bernama Lindung bisa dibandingkan dengan senior Zoutong? Ing Huan, Huan menggigit bibirnya dan menuntut. Namun, situasi saat ini adalah kenyataan. Hanya ada dua alasan mengapa ia terus tinggal di dasar sungai Pil. Salah satunya adalah bahwa dia telah ditekan sampai dia tidak bisa lagi bergerak dan tidak bisa pergi sesuka hatinya. Yang kedua adalah dia juga memiliki pemikiran yang sama dengan senior Zoutong. Dia ingin sepenuhnya menyerap semua Nirvana Golden Ki di dasar Sungai Pil. Ying Xiao Xiao berbicara dengan samar. Meskipun aku tidak sadar bagaimana dia bisa melakukannya, potensinya memang cukup mengejutkan. Ying Huan Huan melebarkan mulutnya tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya bergumam. Mungkinkah kakak perempuan itu berpikir bahwa orang ini akan menjadi seperti senior Zhou Tong? Senior Zhou Tong adalah seorang jenius yang luar biasa. Bahkan jika lindong mampu menyerap semua nirvana golden Ki di dasar sungai pil, masih ada jurang yang sangat besar antara dia dan Senior Zhou Tong dalam hal prestasi mereka. Paling tidak, seseorang harus menunggu sampai dia benar-benar memahami kitab suci kesedihan besar sebelum menghakimi. Ying Xiao Xiao menjawab dengan lembut, "Apalagi..." Apakah dia saat ini mampu melakukan apa yang dilakukan senior Zou Tong dan menyerap semua nirvana Golden Ki di dasar sungai Pil dengan gaya sombong masih belum pasti. Namun, masalah ini kemungkinan akan segera berakhir. Aku juga sangat ingin tahu. Ying Xiao Xiao menoleh. Matanya melihat ke arah tempat Aula Desolate berada. Beberapa minat melintas di mata cantiknya. Dia juga ingin melihat kemampuan hebat seperti apa yang dimiliki juara perang Kekaisaran Seratus ini, yang telah menimbulkan keributan besar pada saat dia memasuki Sekte Dao, yang sebenarnya dimiliki menjadi tempat paling ramai saat ini dalam Dao Sekte. Langit di atas sungai Pil de Tehol sering diisi dengan suara angin kencang. Banyak tokoh berdiri di peron sekitar. Mata mereka semua terkunci ke suatu arah. Itu adalah pusaran air hitam yang berada di tengah Sungai Pil. Saat ini, berita bahwa Lindung telah bertahan selama delapan hari di dalam Sungai Pil telah menjadi pengetahuan umum dalam Daosek. Bahkan beberapa tetua telah datang untuk menyaksikannya. Mereka juga sangat memperhatikan hal ini. Lagi pula, di antara generasi Daosek yang lebih muda, hanya Ying Xiao Xiao yang pernah melakukannya sebelumnya. Tentu saja. Hal yang paling mereka perhatikan adalah bahwa Lindung masih tidak menunjukkan tanda-tanda muncul meskipun bertahan selama delapan hari. Adegan ini mengejutkan banyak orang yang sangat berpengalaman dalam Sekte Dao. Itu karena, sepertinya situasi serupa juga terjadi satu abad yang lalu. Pada saat itu, orang yang menyebabkan keributan ini, orang yang masuk ke gerbang Yuan sendirian, namanya disebut Zoutong. Beberapa anggota generasi yang lebih tua memandang ke arah arah Pil River Desolate Hall dari jarak yang sangat jauh. Mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Sekte Dao kami, bisakah Zou Tong yang lain muncul lagi? Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys. Dadah. Bye-bye.